Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi IDM yang your session has expired. ya Jadi mungkin kalau kalian lagi download file, kalian post dan kalian lanjut lagi tiba-tiba muncul yang kayak gini. Dan untuk ngefixnya sebenarnya gampang banget, kalian saya saranin sih kalian... Klik aja oke OK gitu ya untuk ngebuka lagi gitu untuk di web baru atau mungkin uh, ngebuka browser ya. Kalau kalian lagi ada browser ya yang atau kalau kalian belum buka browser nanti bakal ngebuka browser Kalau kalian lagi buka browser dan nanti mungkin bakal muncul tab baru ya. Dan kalian cukup klik aja untuk file mana yang mau kalian download. Tapi pastiin kalian download file yang sama. Karena di sini saya ada dua filenya gitu. Jadi kalian pastiin aja filenya sama gitu ya sama yang uh, gagal download tadi. Dan kalian cukup klik kanan aja dan kalian cukup klik download. Dan kalian klik yang tetap download, tapi ini jangan sampai ditutup ya, untuk yang ini nih, untuk yang idm is waiting ini, jangan kalian tutup. Dan uh, is this is new address uh, for your expert download, kalian klik yes aja gitu, dan nanti akan melanjutin pak downloadnya. Udah gitu, simple, <laughs> semudah itu gitu ya untuk uh, ngefixnya. Dan kalau kalian ngelihat tadi kan yang stop waiting itu jangan di kalian cancel atau kalian exit, jangan, biarin aja nanti bakal... Uh, Lanjut lagi downloadnya Dan nanti bakal ngelanjut sendiri ya Untuk downloadnya kalian uh, nanti bakal otomatis Untuk merefresh address atau mungkin session Saya juga nggak tahu sih apakah uh, addressnya Atau sessionnya yang direfresh Cuman itu nggak penting Karena yang penting adalah idm kalian Downloadnya lanjut gitu ya Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya, Untuk videonya cukup gampang banget Dan intinya itu dia Jangan kalian tutup ya Untuk yang stop waiting tadi gitu Dan jadi cukup segitu doang untuk videonya Thanks for watching Bye bye